kompilasi iklan layanan masyarakat oleh siswa kelas 8A SMP Anugerah Islamiyah Banyuangi. Oh, iya enggak maaf. Kesian. Membahwa Rasulullah sallallahu Dan satu lagi. Kendal ini sangat selamat punya cicilan. Halo. Ketiga, oke, ini, apa ini, ini, ini, ini, sampah ini, ya? Iya, ini, maaf ini, ini, ini, ini, ini, ini, Nah itu bagus-bagus ya, ya. ya, dan ya, kali jagalah ya. kebersihan yang ada di kawasan kita sekitar ya, jangan membangun sama sembarangan karena sa tiap sampah yang kita buang itu bisa mencamari lingkungan baik sejengkal maupun satu bumi, planet bumi ini, iya dah, ya, amin, ingat amin, ya. Amin, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan 8 TV saluran YouTube Ini kelas 8 SMP dan ikuti akun sosial media kelas 8A SMP Banyuwangi seperti di bawah ini. Terima kasih atas Kini Anda tidak perlu khawatir. Karena telah hadir Swallow Edition. Harga lebih efisien dan Pastinya tidak mudah selip Dan kini anda lebih tampil modis dan bergaya Dan satu lagi Kandal ini sangat lentur dan kuat Justo 8 A TV saluran YouTube Nas Nabat A dan B yang penuh.